Ho, ho ho Hai, kau, Malaysia masih tentunya di semesta Indonesia yang akan memberikan berbagai macam hal menarik dan tips-tips yang menarik. Tentunya untuk kamu dan spesial hari ini untuk para wanita. Memilih pria karena hal ini maka kelar hidup lo, dan jangan lupa untuk subscribe, share, like.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 Kebanyakan wanita beranggapan dengan memiliki pria yang tampan menjadi pendamping hidupnya maka pasti akan bahagia Itu bisa jadi benar tapi lebih banyak salahnya Sorry saya nggak ada masalah ya sama pria-pria tampan Jujur saya ini seorang pria tidak tampan juga tidak jelek Kalau dibilang saya ini sedang oke okay? Dan kebetulan Hari ini saya sedang jelek Balik ke pokok permasalahan Ketampanan itu bersifat kontemporer Atau dalam bahasa baku kamus Indonesia Itu artinya sementara Dan segelintir wanita berpikir Sebuah kebanggaan bisa memiliki seorang pria tampan dalam hidupnya Menurut mereka pria tampan bisa menaikkan pamor seorang wanita Ketika mendampingi kondangan, ke mall lomba memancing dan berburu ubur-ubur Ini siapa yang menulis narasinya? Bisa serius nggak? Oke balik lagi ke pokok pembahasannya Ini serius Saya punya banyak teman-teman yang menyebut dirinya tampan Dan saya tahu mereka itu memiliki kadar nilai inteligensi otak yang rendah Mungkin anda bingung dengan apa itu Kadar nilai inteligensi otak yang rendah Oke, okay, akan saya terjemahkan ke dalam kamus bahasa Indonesia yang baku Sebentar, saya buka dulu hmm. Dan ternyata artinya goblok Karena sudah saya bilang tadi, tampan itu kontemporer atau sementara Karena tampan, lambat laun akan luntur ketika kamu kelak menikah dan mereka tidak memiliki kesetiaan kepada anda Karena banyak wanita-wanita juga mendekati mereka Dan mereka cenderung kepada Kaperlek Kapan perlu pakai Dan pria tampan cenderung cabul dibandingkan yang tidak tampan Bentar-bentar Kayaknya ada masalah Ya iyalah Lala Raja Males nemplok Konon cewek sama yang tidak tampan Jadi Carilah pria, di mana nanti akan tiba masanya, Nurani kamu yang memilih, dialah imamku, dan jangan karena tampannya. Kalau memang dia jodohmu, pasti hatimu bergetar ketika memandangnya untuk pertama kalinya. Oke, bagaimana? Apakah sesuai logika Anda? Ada tipikal pria gila tapi kebanyakan wanita suka Yaitu yang pamer kekayaannya Dengan suka pamer kan sudah membuktikan kalau jiwa para pria ini terganggu Pria pamer ini harus akan pujian, sanjungan dan belayan Ya mungkin belayan malaikat maut Bahkan pernah dengar wanita ngomong gini Ih eh, kemarin Bang Farid marah-marah loh banting iPhone 13 Ih keren banget Pau pau mana kerennya cuma masalah banting iphone 13 Lek nga teman yang tukang gali kubur depan gang rumah kebun pun pandi Kerennya mana coba Jadi imajinasikan kalau sekiranya si gila yang kaya raya ini menjadi pemimpin kamu Kelak di dalam hidupmu takutnya kamu salah langsung dibanting kayak iphone tadi Kalau kekayaan itu kan bisa dicari Tenang hati tiada yang bisa beli Bagaimana menurut kamu masih mau Hidup ini sangat keras. Butuh kerja keras buat bertahan dan maju. Jangan mau sama si tukang ngeluh, capek sedikit nggak mau, payah sedikit menggerutuh Mending, Dek, ke sama payung di rumahku. Hujan, panas, siap mengembang tanpa bimbang. Iya, Bang, tapi aku kasihan sama dia. Kalau dia udah capek sedikit, kulitnya langsung merah-merah. Itu pria tai Mas. Ngapai pilih yang kuriman kayak gitu? Dasarnya kasihan pula. Nanti kamu yang merugi karena pemimpin sejati itu yang siap melindungi dan teruji. Ya, kayak cat anti bocor gitu. Jadi, bijak-bijaklah untuk memilih demi kebahagiaanmu di kemudian hari. Bagaimana menurut Anda? Apakah sesuai dengan logika? Ini pria yang ibarat kata hit and run, pukul dan lari, kayak Liga Inggris. Itu kick and ras bang, merayu dengan segala cara demi sebuah tujuan berbahaya kepada wanita. Pelesan kata-kata seperti madu di sarang lebah, padahal ngapel aksesorisnya pinjam semua. Apabila telah tercapai tujuan Dia akan hilang dan pergi Laksana ditelan bumi Dan tinggallah wanita yang meratapi dan menangisi Dan banyak yang berujung bunuh diri Karena sudah tiga bulan Rintangan belum datang Halangan Bang Ya maksudnya halangan Jangan takut Dek Kalau adek kasih Abang pasti bertanggung jawab Dan segera melamar Toh yang pacaran sambil gituan kan banyak juga lo dek Jangan-jangan nanti adik ketinggalan zaman Ini dajal atau pria Memutar balikan fakta Menghalalkan segala cara Kalau ketemu yang kayak gitu hai wanita Siram air comberan aja Atau bawa ke laundry Dicuci biar otaknya gak ngeres lagi Seandainya dia jadi suamimu Dia pasti selingkuh Dan tidak setia karena jiwa petualangannya terus membara sampai ajal menyebut nyawa. Bagaimana, apakah sesuai dengan logika? Oh ya, ada satu lagi nih pesan saya kepada kamu, hai wanita: seorang pemimpin pasti seorang lelaki, tapi seorang lelaki belum tentu seorang pemimpin. Oke, sampai di sini dulu ya. Ada kurcaci di seruduk sapi. Terima kasih udah stay tune di channel ini. Kurcaci lari lucu sekali. Yang subscribe channel kami, kami doakan dapat pasangan yang serasi. Terima kasih. Assalamualaikum.